Assalamualaikum, jumpa kembali bersama channel saya ya Nur Teknisi. Di sini saya akan review yaitu alat ya, itu alatnya namanya spons ya, guys. Alat ini nih, alat ini namanya spons, guys. Nah, spons ini itu e, bisa membersihkan stainless dari karat ataupun dari kotoran, Guys. Ya. Jadi naik ini namanya spons ya. Spon ini ukurannya 20 cm ya kali 11 ya. 20 cm kali 11. Ya. Warnanya hijau lumut ya. Ini warnanya hijau lumut ya, guys. Nah, spon ini itu bisa membersihkan dari stainless yang kotor, karat itu bisa bersih, guys. Nah, ini satu contoh saya akan review yaitu alat ini namanya spon. Spon ini beri kasar ya, spon ya. Spon ini dijual di material-material guys ada, bahkan banyak. Harga kisaran 10.000 atau 15.000 ya harga ya. Nah, spon ini itu benar-benar bikin stainless kita itu mengkilap lagi, bahkan seperti baru lagi, guys. Nah, ini akan saya tunjukin ya. Ini saya enggak ada rekayasa sedikit pun pakai kotoran ya. Ini saya buktikan, ini ini karat ya, ini karat dan ini juga kotoran karat ini juga ya, guys. Nih. Jadi saya tunjukin ya cara membersihkan stainless ya dari kotoran, dari karat yaitu pakai ini, guys. Namanya spawn ya spons pembersih karat ini dijual di material coba kita gosokin ya ya ini yang ini aja ya guys yang agak kotor nih ya barangkali saya manipulasi atau bila bohongan atau apa lihat dulu guys ya ini kotor ya guys ini kotor ya ini kotor ya biar tahu sengaja saya dekatkan sengaja saya e, posisinya deketin sama kamera karena biar tahu kalau ini emang gak bisa dibersihkan pakai tangan biasa atau pakai sabun nggak bisa guys Jadi akan saya tunjukin Cara membersihkan Stainless yang baik dan benar dengan menggunakan ini ya guys Namanya spon ya Spon ini itu scrub drip kasar ya Jadi jangan pakai amplas Kalau pakai amplas guys Hasilnya itu bakalan Kayak kasar Bahkan hasilnya itu kayak Enggak jernih gitu loh Enggak mengkilap Tapi dengan menggunakan spon ini guys itu hasilnya akan muncul guys. nih saya buktikan cara membersihkan stainless gas cuma kayak gini doang guys. nih, ya. nanti ketahuan hasilnya. ini cara membersihkan karena saya fokusnya di bagian sini ya guys, bukan sini ya, fokusnya sini ya. kalau sini agak susah, gini gininya, ya. jadi fokusnya sebelah sini guys. nanti lihat aja sendiri hasilnya kayak apa guys, ya. Ya, walaupun sepele, tapi bermanfaat loh. Ini pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kalian. Barangkali punya stainless yang kotor, tangga yang kotor, nah karat, itu cuma kayak gini, dong, guys. Oke, sekarang lihat hasilnya guys, gimana? Hasilnya dimana Mungkila tidak? Hah? Ini guys, hasilnya seperti ini guys. Nih, hasilnya seperti ini ya mengkilap ya ini ini hasilnya guys coba dibalik kotor ya ini yang dibalik ya ini balik kotor oh. ya ini yang amplas tadi yang menggunakan spawn, ya ini mengkilap oke sekarang barangkali ada yang penasaran dengan menggunakan ah itu bohong paling pakai kotoran oke guys saya akan lap pakai tangan ya ini Biar kalian tahu dan nah, tetap Masih kotor bagian sininya Yang pengkilap ini cuma ini Karena ini yang sudah saya uh, Bersihkan tadi dengan spawn gitu loh. Oke sekarang biar kita Mengkilapkan semua ya Nanti lihat aja hasilnya Jadi semoga ini berguna buat kalian Cara membersihkan stainless ya Dari entah itu Wajan entah itu Alasnya setrika Itu bisa guys pakai ini Bahkan, gak istilahnya gak terlalu apa ya, pengambilan ininya pun gak terlalu kasar gitu loh guys. Hasilnya benar-benar ha halus, bahkan mengkilap guys gitu loh. Gitu. Oke, okay, kita akan coba untuk semuanya ya, biar kita mengkilap semuanya. Cuma ini guys, ya, ini yang sudah mengkilap, yang ini belum ya, coba ini tak bikin apa, mengkilap lagi dengan spon ini ya guys. Nih. ya ini guys nanti lihat hasilnya oke okay guys ini guys sekarang sudah posisinya sudah mengkilap semua guys ya ini hasilnya Kan saya sudah putar ya hasilnya mengkilap guys kan. fokusnya di yang sebelah sini ya guys kalau sebelah sini sengaja nggak saya Uh, apa enggak kasih spons karena posisinya susah giniinnya. Jadi aku apa, apa tak kasih spons gini-gini di bagian ini, guys. Ini, guys. Semoga videonya bermanfaat cara membersihkan stainless ya, guys. Karena ini stainless ya. Barangkali enggak percaya, oh Yang lain, Bos. Oke, saya pakai yang ini. Ini adalah besi ya, besi stainless. Lihat kondisinya. Emang kilap sih ya cara itu mengkilap tapi coba lihat hasilnya dari eh, apa hasil sebelumnya ya antara bagian sini ya antara bagian sini dengan bagian ini ya guys ya coba atau dari sini yang sudah di amplas, yang sini belum ya coba ya dia sendiri guys cara membuat saya mungkin cuma gini dong guys hmm? ya barangkali ada yang punya stainless yang karatan atau punya sendok yang karatan, atau punya wajan, atau punya trikay yang bagian bawahnya udah nggak kelihatan, udah hitam banget, gosong banget, jadi pakai ini aja guys. Dijamin eh, apa ya nggak terlalu kasar dan mengkilap lagi guys. Jangan pakai amplas, kalau pakai amplas ntar kasar gitu loh. Nih guys, oke. Lihat hasilnya guys. Mengkilap, coba dari pandangan ini ya, guys. Ini saya tunjukin, ini yang sudah saya apa, yang sudah saya pakai spons, hasilnya mengkilap ini. Di bagian ini garis ini, ini pembatas ya, pembatas antara yang sudah di pakai spons dengan yang belum. hasilnya, guys. Ya, ini yang sudah pakai spons ya ini yang sudah pakai sepon nah ini yang belum guys ya mengkilap kan Tuh. ini yang pakai sepon nah ini yang belum coba kelihatan kasar banget kan kotor dan kasar nah ini guys ini mengkilap guys seperti baru lagi jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian guys uh, jangan lupa untuk subscribe dan komen Like dan bagikan video saya. Semoga eh, bagikan video saya dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, Guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, Guys. Untuk mendapatkan video konten dari saya lagi